ampunilah aku orang berdosa. Amin. Ia ya Bapa yang maha pengasih dan penyayang, kusambut kembali pagi ini dengan rasa syukur dan sukacita karena engkau telah memberikan kepadaku satu hari baru yang menjadi kesempatan bagiku untuk menabung kebajikan. Semoga dengan hari yang baru ini, aku bisa menjawab tantangan yang menyertai hari ini dan sanggup menjadi pemenang atas persoalan hidup yang menghampiriku. Ya Bapa yang maha baik, aku menyadari hidup tidak selalu cerah, sebagaimana langit tidak selalu biru, Adakalanya mendung menerpa hidupku, menyapu keceriaanku, namun ku yakin aku tidak melangkah sendirian karena engkau besertaku ku sadari pula bahwa kesulitan dan cobaan apapun yang ku alami adalah pembelajaran bagi ketangguhan pribadiku. kuakui sebagai manusia lemah, ada kalanya beban yang ku alami terasa berat. tidak jarang karena persoalan itu berlangsung lama. Batinku terasa penat, kerap kali pula aku mengeluhkan beban hidupku terasa menghimpit. namun ya bapa, engkau selalu membantuku agar aku tidak ambruk. Ya Bapak yang maha kuat, begitulah yang kualami jika aku menyerahkan bebanku kepadamu. Pada akhirnya, senantiasa ada jalan keluar dari setiap persoalan yang kuhadapi, karena engkau senantiasa mengulurkan tanganmu kepadaku. Terima kasih ya Bapak atas segala perkara yang dapat kutanggung, karena engkau memberi kekuatan kepadaku, justru melalui rangkaian persoalan yang kuhadapi. Bapak, Engkau sungguh Allah yang hidup, Allah yang selalu siap menolongku. Pagi ini aku mau berdoa bagi orang-orang di sekelilingku yang sedang tertimpa banyak masalah, terutama mereka yang nyaris putus asa, karena tak kunjung memperoleh jalan keluar, kiranya engkau memberi kekuatan sehingga mereka tegar menghadapinya. Kiranya pula engkau menempah mereka menjadi pribadi yang tegar dan ikhlas. Bapak, berikanlah jalan keluar agar mereka berhasil mengatasi kesulitan hidup yang dialaminya. Semoga melalui rangkaian persoalan tersebut, mereka justru menyadari kemurahan hatimu. Iya Bapak, betapa engkau adalah Bapak yang senantiasa menolong anak-anaknya. Aku yakin dan percaya bahwa ada hikmah di balik setiap persoalan Bapak, Berkatilah segala upaya dan karyaku sepanjang hari ini. Singkirkanlah segala rintangan yang menghalangi langkahku untuk maju. Angkatlah rasa malas yang bisa menggerogoti semangatku. Berikanlah kepadaku hati yang tulus, ikhlas, supaya aku peka terhadap kesulitan yang dialami orang lain dan mau ringan tangan menolongnya. Ya Tuhan Allah, Bapa kami, sumber pertolongan sejati. Melalui rangkaian persoalan yang kuhadapi, semoga aku kian terpana menyaksikan kebaikanmu. Karena engkau sungguh Allah yang hidup, Allah yang selalu siap menolongku, tambahkanlah imanku, agar melalui untayan hari-hari berganti, aku semangat mengandalkan pertolonganmu. Iya Bapak, sertailah, berkatilah, dan lindungilah kami sepanjang hari ini.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 Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Ia ya Maria yang semula jadi tak bercela doakanlah kami yang berlindung kepadamu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus.